Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihina sta'inu ala umuridum ya batin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Perkenalkan nama saya Aulia Ayu Putri Ardianri Dari kelas 6A Saya akan menceritakan kultum Ramadan yang berjudul ikhlas Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim Dengan menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya Dari fajar sampai terbenamnya matahari Dengan niat dan syarat lainnya Selain itu, dengan syukur, bersabar, dan ikhlas Dalam berpuasa akan meningkatkan kualitas puasa seseorang sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas iman seseorang. Di sini, saya akan memberikan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat, yaitu meminta uang jajan. Yang kedua, ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta ban imbalan. Yang ketiga, Berbuat baik kapanpun, bagaimanapun Yang keempat, tidak mengungkit pemberian atau kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain Berlaku ikhlas di sekolah juga diwujudkan dengan bersifat disiplin menaati semua peraturan sekolah dan tidak menjadi siswa yang nakal Dari kesimpulan kultum di atas, semoga kita bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua Semoga kita semua menjadi orang yang ikhlas dalam suatu kebaikan Demikianlah uraian singkat kultum dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh